Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti lovers di Lovers serta Leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali bersama Bang Mimi di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Milan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung. ya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 untuk pertama persahabat ya kita lihat Semalam ada unggahan spesial nih Membahagiakan dari Papa Rizky Yang mengunggah sebuah postingan foto cute nya ya saat tertidur nih Bersama Baby L Wow Baby L ini tentunya gayanya lucu banget ya Sambil gaya nonjok Mukanya Papa Bilar ya Aduh ini cute banget Dan kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan Sekali lagi, aku lihat papa edit foto aku yang aneh-aneh. Kutu bibir papa kayak gini di foto bundanya seolah mendukung adegan ini. Wow, <s -même> baby, emang sahabatnya mengancam nih dan balas dendam ya kepada papa. billar ini cute banget, masya Allah. Tentunya kemarin. Setelah kekeringan vitamin, kita langsung disuguhkan foto-foto yang sangat membahagiakan dari Papa Rizky pilar Mudah-mudahan saya selalu keluarga, leslar, dan selalu tentunya diberikan kebahagiaan. Amin. Di ini pun tentu banyak sekali tanggapan. Banyak respon yang diberikan. Kita lihat persahabatnya tanggapan dari Om Izhar di kolom komentar mengatakan... Kakek wakilin aja ya abang L Nonjok papamu katanya tuh Aduh tuh banyak sekali ya Yang mendukung baby L Ada juga nih komentar dari TV Trikalinga Hehehe Teruskan baby L Ames banget katanya tuh Masya Allah banget ya Ternyata bayang sekali dukungan Untuk baby L nih Persahabat ya, masih Allah support terus nih untuk idola kesayangan kita. Ada juga persahabat, komentar lain diberikan dari Pak Ferry ya, mengatakan bisa pas gitu ya. Katanya tuh, postingnya masih Allah banget ya. Pak Ferry juga ikut bertanggapan komentar di postingan Papa Bilar, dan kita juga soft dengan komentar dari Bunda Lesti Kejora. Perhatikan, Bunda Lesti ini berkomentar. Cuci muka dulu Pak rizki Bilar Wah, suruh cuci muka dulu papa Bilar Dan langsung gercep banget ya Menjawab komentarnya Bunda Lesti Mana sempet orang lagi molor katanya tuh Aduh, masalah banget ya Tentunya kekiutan, kegemeshan, kegesrekan Pastinya selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita ini Mudah-mudahan selalu banyak doa Selalu banyak dukungan dari orang-orang baik yang terus mencintai ide kesayangan kita. Dan selanjutnya, juga persahabat Perhatikan, kita juga mendapatkan tentunya foto cute ya, momen kebersamaan, tentu bersahabat, ya, dari baby Gozel dengan papahnya Ali Syakir dan disandingkan dengan foto cute dari Baby El dengan Papa Bilar. Masya Allah, ini sih tidur antar besan, ya. Luar biasa, tinggal nunggu bunda-bundanya nih, yang selalu membuat kita semangat untuk mendukung karya-karya idola kita. Momen ini pun persahabat juga kembali oleh akun Rosti Anas Koeslar 24. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, Iqbal dan Malik, hehe, he, rukun selalu ya kalian semua, amin. Masya Allah banget, ya. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan banyak sekali respon yang diberikan dari para sahabat yakni dari akun instagram endah8004 calon mantu sama calon besan Wah, wow, Masya Allah banget ya Ada juga lain yang diberikan dari akun Instagram Dina dan underscore in satu-satu Masya Allah, suka banget Lihat pemandangan ini Love, love, love Wow, luar biasa banget tuh Banyak yang suka dengan melihat postingan foto ini ya Ini sih tentunya tidurnya para nih ya <laughs> Cute, gemas Dan membahagiakan postinya Berikutnya juga persahabatnya Bung Win akan menginfokan kembali Untuk kalian semua Untuk warga Konoha pastinya Jangan sampai lupa ikuti acara audisi online Dangdut Akademi 5 Segera di Indosier Dan kita mendapatkan info Soal tanggal acara audisi online Dari Ibu Harsiwi Ahmad Perhatikan sebelumnya Ibu Simi menginfokan lewat kalimat caption yang dituliskan Sebentar lagi kita akan membuat sejarah baru Di dunia musik dangdut tanah air The Academy is back Siapakah yang akan menjadi bintang baru a 5 Mungkin salah satu sahabat di sini. Yuk ambil kesempatan ini Dengan ikut audisi The Academy 5 secara online Di web kapanlagi.com dan indosiar.com Mulai 7 Februari 2022 Jangan lupa follow akun Indosiar untuk update terbarunya. Tuh, bersahabatnya kita diinfokan bahwa mulai 7 Februari 2022. Bakal dihadirkan acara audisi online Dangdut Akademi 5 di Indosiar. Sudah dipastikan Bunda Laisi kejora Insyaallah Insya Allah persahabatnya mudah-mudahan menjadi juri di acara audisi online Dangdut Akademi 5. Yuk sama-sama kita kompak dukung. Tinggal 5 hari lagi loh untuk selalu menyaksikan acara-acara Indosiar. Berikutnya, persahabat perhatikan juga kita juga mendapatkan info dari Kak Melan soal acara SCTV Music World 2022 ini sih luar biasa juga acara persahabat ya karena di acara-di acara seperti inilah membuktikan kekompakan dari fans Dan kita lihat juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Mailan SCTV Music Award merupakan salah satu ajang penghargaan tertinggi bagi industri musik Ajang ini memberikan sejumlah penghargaan untuk para musisi tanah air Dengan beragam kategori yang ada Hari ini, Walling Tahal satu sudah resmi dimulai, yuk! Kamu sudah bisa memberikan dukunganmu untuk mereka dengan mengisi Google Form yang tertera di slide kedua. Tuh, sahabat ya? Kita tentunya wajib untuk mendukung karena sudah dibuka saja voting tahap pertama. Mudah-mudahan kekompakan semakin solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kesengan kita, Bunda Lesti dan Papa Rizky pilar Ke kabar berikutnya juga, persahabat, kita mendapatkan info dari kerabatnya Mas Tukul, ya? Untuk jadwal jenguk Bunda Lasin Papa Bilar Kemungkinan sih kalau nggak minggu ini Kalau nggak minggu depan persahabatnya antara itu Mudah-mudahan tentunya niat baik dari idola kesayangan kita